Halo, WhatsApp up guys? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya Baiklah pada kali ini Mimin mau ngebahas kelanjutan film RoboWareFare yang kedua Dengan judul RoboWareFare The Death of Nation Untuk para movie lovers yang belum nonton sequel 1 dan 2 Silahkan pencet kartu di atas Dan kemudian ini sequel yang keduanya Oke, tanpa ber-PPKM lagi yuk kita masuk ke filmnya Dimulai dengan memperlihatkan kelompok pasukan khusus yang melakukan pengejaran terhadap kelompok jubah hitam. Namun, di sini Daniel terus mendengar suara-suara dari pemimpin jubah hitam. Ia terus dibayangi oleh masa-masa di mana ia disiksa oleh pasukan jubah hitam. Lalu, ia melihat teman-temannya telah gugur dalam pertempuran itu. Karena hal tersebut ia langsung marah dan menembaki ketua jubah hitam Tetapi betapa terkejutnya ketika ia membuka topeng tersebut ternyata Dan ketua jubah hitam tiba-tiba telah berada di belakangnya dengan mengacungkan pistol ke kepalanya Dan kemudian Seketika itu Daniel terbangun dari tidurnya ia masih teringat dengan masa-masa dulu ketika ia disiksa dengan kelompok jubah hitam Sampai-sampai hal tersebut hadir dalam mimpi buruknya Di tempat lain diperlihatkan seorang reporter sedang mengabarkan di mana pasukan khusus beberapa negara yang sedang berjuang melawan kelompok jubah hitam Sementara itu di salah satu kamp jubah hitam Salah seorang teroris memasang bom di bawah meja pada salah satu tenda, dan setelah mengaktifkan sensornya, mereka kemudian meninggalkan camp tersebut. Sedangkan di markas pasukan khusus, Daniel sedang memulihkan beberapa luka akibat sayatan pisau di beberapa badannya. Ia juga berterima kasih kepada Ralf dan James yang telah menyelamatkan nyawanya. Dilanjutkan dengan rapat bersama dengan tim untuk tugas selanjutnya yang akan mereka kerjakan Daniel menjelaskan bahwasannya mereka sedang merencanakan meledakkan bom dengan bahan-bahan kimia yang sedang mereka siapkan Lalu demi keberhasilan misi ini, Prisco memberikan senjata tambahan kepada para tim scene kemudian perlihatkan pemimpin jubah hitamnya sedang menentukan daftar negara yang akan menjadi target utama bomnya dengan perkiraan 36 jam mendatang kemudian sang ajudan memarahi salah satu teroris yang salah meletakkan inti bom dan kemudian mencontohkan bagaimana memasang inti bom yang benar, di lain sisi Jack yang hobinya mainan granat sedang memodifikasi granat versi terbarunya agar semakin akurat dan teroposisi dalam daya ledaknya kemudian Marino menegur Daniel untuk beristirahat karena badannya belum pulih 100 Kemudian Prisco mengumpulkan lokasi dan memberitahu kemungkinan besar markas jubah hitam saat ini. Dalam hal ini kelompok dibagi menjadi dua. Dimana Raf, Gelina, dan Su bergabung sebagai kelompok 1. Sedangkan James dan Jack bergabung sebagai kelompok 2. Di sini Daniel belum diperbolehkan menjalankan misi karena badannya belum sembuh total. Pada keesokan paginya, dua tim tersebut menjalankan misinya masing-masing dan mengecek lokasi yang terpisah. Tim yang dipimpin Raph sampai di suatu camp dan di sana terlihat dihuni oleh beberapa warga sipil, sedangkan James dan Jack juga sudah sampai di lokasi yang dimaksud. Namun di sana hanya terdapat dataran tandus padang pasir yang kosong. Sementara itu pemimpin camp merasa tidak suka dengan kedatangan Raph dan kawan-kawan namun di sini Gelina meminta izin untuk memeriksa di dalam kem Setelah diperiksa ke dalam ternyata tidak ada sesuatu yang terlihat mencurigakan. Dan kemudian mereka pamit undur diri dari tempat tersebut. Singkatnya hari itu mereka tidak mendapatkan apapun tentang informasi keberadaan jubah hitam dan kemudian mereka kembali ke markas. Sin kemudian memperlihatkan Aju dan Jubah Hitam melaporkan bahwa bom sudah siap dan berada di dalam truk. Pemimpin Jubah Hitam merasa puas karena sebentar lagi dunia akan merasakan kekuatan yang sesungguhnya. Dan begitu bom diledakkan, ia yakin bangsa ini akan terbebas dan kehidupan yang teratur akan tumbuh dengan sempurna. Sedangkan di markas pasukan khusus Brisco menjelaskan tempat terakhir yang kemungkinan besar menjadi markas jubah hitam saat ini, dan kemudian setelah persiapkan diri lalu mereka diantar dengan helikopter. Setibanya di gurun gersang, James, sebagai pemimpin tim yang memasuki sebuah terowongan, dan setelah keluar, mereka melihat beberapa tenda yang salah satunya telah dipasangi di bom sebelumnya. Mereka dengan hati-hati memeriksa semua tenda tanpa mereka sangka. Bom sedang mengancam nyawa mereka, dan setelah memasuki suatu tenda, mereka dikejutkan dengan pidato ketua jubah hitam yang berada di laptop. Isi pidato tersebut adalah ketidaksetujuannya terhadap negara barat yang telah menginjak-injak tanah kelahirannya Dan sampai kapanpun tetap menjadi zona mati Tetapi untunglah setelah melihat video tersebut Gelina memeriksa di bawah meja dan kemudian Beruntung ledakan bom tersebut tidak terlalu kuat dan tak sampai melukai mereka dengan citra serius Sesampainya di markas Brisco menyuruh mereka untuk segera merawat diri di ruang medis namun di sini Gelina tampak jengkel dengan kejadian itu dan menolak perintah Briscoe. Namun sebagai ketua, Briscoe terus memaksa Gelina dan ia tak punya pilihan lain. Setelah itu, Gelina menuju ke ruangan kontrol dan meminta Smith untuk menunjukkan data zona mati, karena sebelumnya disebut pemimpin jubah hitam sewaktu pidato di video tadi. Dan setelah melihat data-datanya, Kelina sangat yakin bahwa jubah hitam dan anggotanya sedang bersembunyi di situ. Lalu Brisco dikabari hal tersebut dan agar lebih meyakinkan, Jack dan Sue diminta untuk mengecek lokasi yang dimaksud. Dan setelah mereka berdua sampai di lokasi, benar saja Jack melihat dengan teropongnya banyak anak buah jubah hitam sedang beraktivitas, dan kemudian mereka pergi dari situ. Sementara itu, Cuba sedang menyerahkan daftar target yang akan mereka serang. Sang Aju dan juga sudah membagi akutannya untuk membawa bom ke titik lokasi target. No war Keesokan harinya sebelum perang sebenarnya terjadi, pemimpin Cuba melakukan live streaming. Sedangkan Brisco dan anggota lainnya menyaksikan di markas. Ketua Juba Hitam mengatakan bahwa ia akan menjadikan bom sebagai alat penyeimbang untuk dunia Ia juga memprotes Amerika yang sudah sekian lama mengambil minyak-minyak yang berada di negaranya Dan kemudian ia menyatakan bahwa perang sudah dimulai Brisco kemudian mengatakan kepada semua tim bahwa pertempuran kali ini sangatlah berisiko. Sebagai pasukan khusus terbaik mereka bersiap dan tak gentar akan tetap melaksanakan tugas mereka Brisco kemudian melaporkan kepada presiden dan sang presiden menginginkan berhasilnya misi kali ini Pada keesokan paginya terlihat semua anggota telah bersiap dengan senjatanya masing-masing dan bersiap untuk berangkat Dan pada misi ini Daniel sudah diizinkan untuk turun ke lapangan dan dengan diantar helikopter singkatnya mereka sampai di dekat zona mati. Dari atas bukit mereka menyaksikan rapatnya pertahanan musuh. Sui kemudian bertugas untuk menyusup ke dalam seorang diri. Sementara Gelina menyiapkan snipernya untuk membackup Sui Sui kemudian memanjat dinding dan kemudian setelah Sui di posisi yang tepat Gelina langsung melumpuhkan penjaga dengan tepat Sui kemudian menyamar sebagai pasukan jubah hitam dan akan membukakan akses untuk anggota yang lain Dan kemudian Gelina kembali melumpuhkan penjaga kedua kalinya Dan setelah Sui bergerak anggota yang lain masuk ke dalam zona mati setelah para anggota berhasil masuk, Kelina dan Jack mengambil tempat di pos jaga. Sui terus memeriksa lokasi dan menemukan bomnya di sebuah truk. Setelah beberapa peti diperiksa, ternyata ada satu peti dan ditemukannya inti bom. Dan kemudian seorang teroris memergokinya. kontak saja Sui langsung melumpuhkannya. Dengan kejadian tersebut, anggota jubah hitam yang lain menyadari bahwa pasukan khusus telah menyusup masuk ke dalam kem mereka dan kemudian baku tembak pun terjadi di tengah pertempuran salah seorang teroris mengaktifkan bomnya dan kemudian dengan mati-matian Jack turun dari pos untuk menonaktifkan bom tersebut dan singkatnya bom tersebut berhasil dinonaktifkan akan tetapi baku tembak masih berlangsung di antara mereka Sehingga Sui yang berkostum teroris Tidak saja ditembak oleh Jelina jadi kemudian melemparkan bom asap Di tengah-tengah pertempuran Dan kemudian mereka habis-habisan Memborbardir pasukan jubah hitam Sebuah truk mencoba lari dari tempat itu Namun dengan sigap raf mengejarnya Dan langsung melumpuhkan suket truk. Di kondisi yang semakin mencekam, ketua jubah hitam berusaha pergi dari sana demi keselamatannya. Daniel, yang melihat pergerakan ketua jubah hitam, langsung mengejarnya dan masuk ke dalam terowongan. Ia kemudian memutuskan aliran listrik agar semua lampu mati. Dan sampailah ia duel dengan ketua jubah hitam yang mencoba menembakinya, sementara yang lain masih terus baku tembak dengan anggota jubah hitam yang terus datang. Di dalam terowongan singkatnya Daniel dan Ketua Jubah Hitam sedang adu mulut Namun saat Daniel lengah tiba-tiba Ketua Jubah Hitam menodongkan pistol ke kepalanya Dan langsung melucuti semua senjatanya Sementara di luar baku tembak masih terjadi sangat agresif tanpa PPKM darurat terlebih dahulu Di dalam terowongan sang Ketua Jubah Hitam mengatakan bahwa sebentar lagi bom-bomnya akan menguncangkan tanah Eropa dan Amerika dan kemudian tiba-tiba Sementara itu Jack sudah berada di lab dan langsung menembak sang ajudan Sebelum pergi ia meninggalkan pesangon kepada sang ajudan dan kemudian Daniel dan ketua Jubah Hitam di dalam terowongan masih saja berduel dengan Inten. Sedangkan di luar kita diperlihatkan seorang anggota Jubah Hitam berhasil melajukan sebuah truk tanpa satupun pasukan khusus yang berhasil menghentikannya. Dari markas, Brisco memerintahkan untuk meledakkan truk tersebut dengan sebuah drone yang sudah terpasang rudal penghancur. Dan akhirnya setelah sekian lama baku hantam, Daniel berhasil membunuh ketua jubah hitam yang selama ini menjadi mimpi burunya. Dan Daniel kemudian memastikan lagi apakah itu benar ketua jubah hitam dengan cara melepas maskernya. Dan kemudian pasukan khusus meninggalkan wilayah tersebut dan sesuai namanya zona mati yang penuh dengan orang-orang mati. Sesampainya di markas, Brisco menyambut mereka dengan wajah bangga dan bahagia Dan kemudian semua anggota berkemas dan saling berpamitan Dan keesokan harinya mereka berpamitan dengan Brisco dan film ini pun selesai guys